rasa syukur atas uh, rezeki dari Allah ini hmm. ya saya abdikan diri saya untuk masyarakat kota Tebing Tinggi. Jadi seperti ya Allah. itu. Niat awalnya Mudah-mudahan oh. sampai akhir tetap Berarti, untuk masyarakat. Pertanyaan berikutnya apa yang menjadikan narkoba di apa narkoba di Tebing Tinggi ini ya Pak khususnya? Seolah peredarannya sangat sulit untuk dikendalikan bahkan dihilangkan, Pak. Kenapa judi di Kompleks di Citra Harapan dan di depan kantor Satpol PP susah banget untuk ditutup? Pada masyarakat sudah sangat resah dengan keberadaan ter tempat tersebut. Sebenarnya aman itu mahal. Oh, oh, oh, oh, Kalau ingin oh. ditahu. bagaimana cara membedakannya ketika hmm. kita tempat kita itu tidak aman? Hmm. Satu dua tiga action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita podcaster jalanan. Yang penting podcast. Iyalah. Asik Iyalah. kali. Ganteng malam ini Bung Irfan ya. Bung Arif juga agak grogi. Grogi. Kenapa Iyi. grogi Bung? Ini bintang tamunya luar biasa Pak. Salah kita. <laughs> Gini maksudnya salah gini apa nih apa Ananya nih kan tolak narkoba. Oh. <laughs> oh oh oh iya oh, yeah. kita hari ini ada di simple cafe simple cafe oh Kafenya oh. simple aja simple aja dan bintang tamunya yang enggak simple nih, ini coba. bintang tamunya luar biasa luar nih, ya. biasa oh, oh. Dia oh. banyak melihara burung influencer juga di tebing tinggi influencer lagi <laughs> fenomenal lagi semangat semangatnya kalau gorengan lagi panas-panasnya mau aja borongnya mau aja pokoknya beli ya beli pokoknya kemarin nah. luar biasa lah pokoknya nah, lagi fenomenal iya, ini bener langsung saja kita sambut Pak Agus Sugiarso, AKBP Agus Yarko SIK Wow oh, nah, sudah dipelajari Kapolres Kota Tebing Tinggi. Tebing tinggi. Okay. Pak kabar Pak Gus? Selamat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak puasa Hi. nih Pak. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Mantap mantap. Tapi tetap tidak mengendorkan kinerja Kapolres Tebing Tinggi. Tetap semangat. Oh. Tetap semangat ya Pak. Ini kakak-kakak ini ngapa isi ya? Iya. <laughs> <laughs> kayak udah kayak artis kita ini. <laughs> iya oke oh. oke okay, okay, pak. Luar biasa. Jangan buat Pak Kapolres grogi ya. Ini fenomena simple kafe rame dikunjungi karena Pak Kapolres atau karena kita ini? Karena Pak Kapolres <laughs> tentunya. Oh, Pak, pak Kapolres. Oke okay. oke okay, pak. Pak Kapolres. Uh, uh. Pak Agus lah ya. Atau pi Bung Agus. Uh, enak, eh na oke oke pak. Okay. Apa saja. Uh. Oke. Okay. Bapak lah pak. Bapak bapak. Ah. Pak Agus. Ini kan Bapak lagi fenomenal ini Pak di Kota Tebing Tinggi dengan Uh, apa ini gaya bapak yang milenial mm, mm, mm, lalu didukung bukan didukung lagi ya memang program kerja bapak yang luar biasa benar-benar bagaimana mengamankan mengkondusifkan kota kita ini kota tebing tinggi dari segi narkobanya benar bung lalu perjudiannya prostitusi praktek-praktek ya. praktek yang menyimpang menyimpang ah, dan iya. menyamping semua bersih dan bersinar bersih dan bersinar seperti slogan Langsakti ya Raja Wali, Wali bersinar Oh Raja Langsakti. Wali bersinar inilah aduh <laughs> luar biasa Pak Agus eh uh, sebelumnya Bapak ini asalnya dari mana nih Pak Agus baik saya aslinya dari Jawa Tengah Oh, Semarang. Oh, semua orang Jawa. Jawa Tengah Jawa Tengah lembut-lembut. Iya. Iya. Kerjanya api-api. Api-api. Moga. Okay. <laughs> Enggak neko-neko, Pak ya. Enggak neko-neko. Oh, oke, okay. bener-bener. Jawa Tengah. Jadi, Pak, sebelum hadir di Kota Tebing Tinggi, Bapak itu menjabat dan dinas di mana? Uh, baik. Saya perlu ceritakan ya. Iya, siap, Pak. Jadi, kami dulu masuk pendidikan dari akabri tahun sembilan tujuh, ya. Sembilan ya, itu masih gabung waktu itu. Akabri ya pak? Ya. Oh. Udara, laut, udara polisi. Oh. Kemudian dilakukan seleksi, dilakukan tes psikologi. Hmm. Hasilnya saya lebih cocok di polisi. Oh. Sehingga kami melakukan pendidikan di Akademi Kepolisian, tepatnya oh. di Semarang. Menjalani kurang lebih pendidikan selama tiga tahun. Tiga tahun. Nah, kami lulus uh, akpol tahun 2000, jadi lulusan tahun 2000 Setelah tamat pendidikan akpol mm -hmm. tahun 2000 sampai 2007 mm -hmm. Saya ditugaskan di Sumatera Barat, oh. di Padang oh. Di Padang ya Pak? Ya, oh. selama 7 tahun oh, oh, Di 7 situ tahun di Alhamdulillah dapat rezeki keluarga oh, oh. Jauh, Bonus jadi, berarti Pak ya? apa Istri orang orang awa? Ayah. Oh. Ayah. Suka oh. apa Pak? Minang, uh, Minang, ya. ada ada marganya pak. Koto. Oh rezeki nih rejeki. tugas dapat apa pak? Uh, Uraku dapat nemu bojo, <laughs> nemu bojo ya. <laughs> Oke okay, pak. Jadi mungkin uh. saya sambung dulu nih selesai. Oh iya iya pak, ya pak. Buru-buru aja ya. Enggak enggak pak. Baik, jadi setelah tujuh tahun uh -huh. di Padang sampai tahun 2007 kami uh melakukan. -huh laksanakan sekolah pendidikan PTIK kurang lebih hmm. satu tahun setelah itu kami ditempatkan lagi di Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara meluncur ya pak ya, ya. hmm. jadi selama perjalanan karir saya lebih banyak di reserse oh. ya, bagian penegakan hukum hmm. nah, di sana jabatan terakhir sebelum sekolah pendidikan sekolah pimpinan hmm. kami alhamdulillah dipercaya oleh pimpinan diberikan dua jabatan sekaligus Ya, Lo bisa dua jabatan ya, Pak? Iya. Jadi jabatannya Kasubdit Tipikor dan Kasubdit Tipiter. Oh, Tipikor. ya oh. Berarti kalau yang suka ngambil-ngambil uang iya. sembarangan itu berhadapan langsung iya. sama Pak Agus. Terus oh, gitu uh, Oke, bahas, setelah itu uh, pendidikan Sespim, sekolah pimpinan. Mm -hmm. Kami baru ditempatkan lagi di Sumatera Utara. Oh nah inilah oh. harus selesai pendidikan alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah mm -hmm. untuk menjabat sebagai Kapolres di Kota tebing Tinggi ini gitu ya ya intinya kita selalu berdoa dan berusaha mm -hmm. di dalam doa itu saya meminta ya Allah jika Engkau beri aku kepercayaan mm -hmm. menjabat sebagai Kapolres berikanlah kami tempat yang terbaik menurutmu dan hmm. bukan menurut ini doanya Jadi, lebih besar. bentuk rasa syukur atas uh, atas Allah ini hmm. ya saya abdikan diri saya untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi. Begitu seperti Allah. itu. Niat awalnya ya. Oh. Mudah-mudahan sampai akhir tetap <tet untuk masyarakat. Pak Agus ini bekerja bukan karena keinginan atau paksaan tapi rasa syukurnya Pak Agus. Ya. Niat dari awal ini a'malu binniyat ya. E er. Berarti Pak Pak Agus sebagai Kapolres Tebing Tinggi Kota Tebing inilah pertama betul. menjadikan Bapak sebagai Kapolres. Ya, oh. Iya. Oh, luar biasa. Dengan Bapak baru menjadi Kapolres Tebing Tinggi, saya sudah kira baru. Bapak mm. ini udah berpengalaman. Maksudnya berpengalamannya mm. itu sudah lama menjadi Kapolres, tiba-tiba yeah. di Tebing ya dengan kinerja pengalamannya. Ternyata ini perdana Bapak yeah. jadi Kapolres Tebing Tinggi, Kapolres. Terlihat dari pencapaian-pencapaian Pak Agus, udah cukup pengalaman jadi Kapolres ya. Sebelum-sebelumnya sepertinya ya, tapi yeah. ternyata, baru ya. ternyata baru ya. Nah menarik ini, uh, Bung, Pak Agus juga. Uh, sedikit Pak, pertanyaan saya yang Baik. paling mendasar nih Pak ya, uh, kenapa sih Pak masyarakat tuh masih harus percaya gitu kan pada polisi? Hmm. Jadi sebenarnya pertanyaan itu uh -uh. lebih cocok kalau masyarakat yang jawab, <laughs> betul enggak oh gitu. Kenapa sih masyarakat harus percaya dengan polisi? Iya benar nah, sih Pak. masyarakat, ya, tapi benar. tidak apa-apa, uh -uh. saya akan uh -uh. jawab ya. Uh -uh. Kenapa harus percaya karena tugas pokok kepolisian itu hmm. sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 hmm. pasal 13 itu hmm. ada tiga hmm. ya yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat hmm. Betul. itu tugas yang pertama yang kedua melakukan penegakan hukum hmm. di masyarakat yang ketiga melakukan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat hmm. jadi inilah sebenarnya tugas pokok kepolisian hmm. jadi semata-mata memang untuk masyarakat oh, itu. Jadi, jadi ya otomatis masyarakat tetap berkaya ya, hmm. ya, ah, ini salah satu contoh juga seperti ini ini pernah kejadian fakta iya, ya, di tebing tinggi hmm. waktu itu ada seorang tukang becak, petor hmm. ya hmm. ah, dia mengantarkan penumpang dari binjai hmm. menuju kota tebing tinggi ibu-ibu hmm. nih dengan niat baik diantarlah oleh tukang becak itu tiba di di kota tebing Tinggi hmm. nah, habis itu ibu itu turun dia katakan tunggu sebentar nanti aku akan kembali hmm. ternyata ibu itu nggak pulang nggak nah, hmm. kembali lagi ke tukang hmm. uh, ke tukang beca itu di dalam tukang beca itu berpikiran bapak yang tukang beca itu kemana saya harus minta tolong iya. nah, kalau ah, enggak Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ayo. jadi Entah kemana apa? harus saya minta tolong kata tukang beca itu dia ingat ke polisi, kantor hmm. yang buka malam itu adalah kantor polisi. <laughs> Betul ya? 24 iya, iya, jam iya, ya Pak? Mau ke tuh? tutup, bener, oh, bener, ke marah, bener, tutup. Bener, ada bener. kantor polisi yang buka 24 jam. Benar, benar, benar. Dan pak. dia tahu polisi adalah penolong masyarakat. Benar, benar. Nah saat itu datanglah melapor di penjagaan kita <t> SPKT. <t> ya kita tahu anggota kita SPKT. Uh, tanya lah, hmm. Bapak apa yang bisa kami bantu? Hmm. Pak kami kehabisan dana, kehabisan hmm. uang. Hmm. Untuk kembali ke binjai, iya. ceritalah tadi yang saya ceritakan. Iya benar, tadi. benar pak. Dengan uh, kerelaan hati anggota kita itu, mm -hmm. anggota penjagaan, mereka patungan. Oh, Allah. Ya, keren, patungan, dua puluh hmm. ribu, dua ribu, sampai terkumpul delapan puluh ribu. Nah, inilah diberikan dengan ikhlas hati kepada bapak tukang becak. tadi ya pak. Seperti benar. itu, ya. Mungkin saya rasa di Facebook saya sudah ada ya Nah, itu. tuh nah, buat ini. bung di rumah itu kan khususnya hmm. ya jadi jangan ragu lagi sama polisi bahwasanya polisi itu memang pengayom masyarakat dari contoh tadi ya tukang becak tadi ya nah, bingung mau kemana Cuman kantor polisi yang buka bukan 24 <laughs> jam pak ya seumur hidup itu selama Indonesia okay. masih ada pastinya kantor polisi masih terbuka yeah. memang kalau dari cerita Facebook media sosial dan juga pengayoman Bapak hmm. Bapak Adir ini kalau saya rasa berbeda iya. daripada itu bang, bukan membandingkan nah. ya uh. tapi memang karena metos tadi ya uh. maksudnya hadir bapak ini tiba-tiba oh kita kapolres baru ya kan iya ya mungkin pertamanya kita nyambut ya biasa aja pak oh, iya, namun tiba-tiba iya. bapak hadir pertama yang saya yang membuat saya pribadi itu oh ini kok sedikit berbeda bapak ini ngadirin mohon maafnya jia di itu yang bapak share Karan pak? Biasanya itu tugas kepling bung ya? Itu tugas kepling. <laughs> oh, ini <laughs> kepling jarang datang nih, langsung ke datang eh, iya. dan bapak langsung menggotong oh. keranda. Udah ganti keplingnya ini kan oh. gitu kan? Itu pak, kan gini. Mohon maafnya pak. Mungkin pastinya ada pro dan kontra Aya. Aya, dari iya, situ. Benar, Mungkin benar. ada yang memandang bapak, oh bapak ini ambul, iya, rendah iya, hati, benar, benar. bermasyarakat. Namun ada juga yang yang berbeda bung, menyatakan. Ya. Pak Agus ini atau Kak yang baru kota tebing tinggi ini Apa namanya pencitraan Cari sensasi Cari ya lah. sensasi Karena baru pertama iku oh, oh. Apalagi kemarin oh. Bapak udah langsung ngambil jatah Atau ngambil tugasnya pemadam madam kebakaran <tuk> Oh iya kan Di PT AD, bung ya PT AD. Terus ada ya. mobil kebakaran ya bung Oh, ya? oh Di oh, depan Itu kira-kira Bapak bagaimana menanggapi pro dan kontra tersebut iya. Jadi intinya kembali ke niat kita ya Intinya kita harus tahu dulu Makna hidup itu untuk apa Tujuan akhirnya kemana? Bener, itu dulu, bener, bener, hmm. bener, jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian. Oh, Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, bener. yang menjadi permasalahan bukan masalah waktu, tetapi sampai dengan saat ini apa yang sudah kita lakukan. Oh. Sudah belum kita berbekal? Kalau belum, mari dari sekarang kan begitu. Oh. Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan harta atau materi dengan tenaga kita. Oh. Apabila oh. ap apalagi kita polisi. Iya. Yeah. Uang dari mana kan begitu ya? Oh, Jadi, oh. Jadi, pakai tenaga itu lain wang. pak ya, nah. bapak, bapak Pak Agus gitu. ini cari modal pak untuk akhirat. <laughs> ya. Oh yang nah. lain masih cari modal untuk du dunia. Dunia Pak Agus pak sudah Agus mempersiapkan sudah akhirat. Akhirat luar satu biasa. satu langkah lebih di atas. Ya, karena satu hal kalau kita kejar dunia enggak akan pernah dapat. Oh, Allah, Tetapi bener, kalau bener. kita dulukan akhirat dunia akan ngikut. Oh akan oh. mengejar luar biasa ini. Ya udah bisa buka pengajian, bapak. Iya. Bapak. Uh -uh. Udah, udah bisa ditambah gelarnya. A, ya udah nih. berapa dalil -dali? Akbp sebelum akbp itu. Ustaz M A, ujungnya Ustaz M A. Luar biasa. Sangat luar biasa bapak karena mungkin kereligiusan bapak ini kan luar biasa membuat memang nampak ya dari bahasa dari humbernessnya ya kita kemarin hadir sama bapak ini langsung disambut dengan baik. Jadi, ya, bener, jadi juga kemarin Pak Agus juga bilang kantor saya terbuka dari Senin sampai Jumat ya Pak ya Terbuka ya, untuk masyarakat Masyarakat ya. Jadi ah. kalau mau ketemu Pak Agus bisa Pak ya Bisa, Insyaallah uh, bisa Sepanjang Selama masih ada, ada, ada waktu ada ya Pak ya Tidak ya. ya. ada agenda keluar ya Pak bisa. Benar, benar, benar Nah ini Pak terkait tadi kan Pak kita cerita kepolisian ini ya Pak jadi menurut versi polisi, pak, apa yang menyebabkan elektabilitas Polri eh, mengalami dekadensi di mata masyarakat, pak? Jadi begini ya, eh, polisi ini kan jumlahnya tidak sedikit ya, banyak. Bener, pak. Nah, ibaratnya diantara semuanya itu kan karakternya beda-beda. Nah, ada yang baik, ada juga yang tidak. Tetapi saya yakin di Polres Tebing Tinggi masih banyak polisi yang baik. Oh ah, ya mantap mantap ya. kalau lihat dari kapolresnya tenan ya Kayak eh -e. <laughs> kalau gitu kita beri aplaus tuh polisi tebing mesti banyak yang baik, baik. ya Pak ya, ya. Insyaallah. Okay, okay. Insyaallah mantap jadi nggak jauh berbeda dari mm. uh, ilmu agama juga mm. ibaratnya begini anak Nabi Nuh mm. anak Nabi Nuh itu kan ada empat ya mm. di antara keempatnya itu satu yang tidak baik mm. yang oh. tidak pernah mendengar nasihat orang tuanya akhirnya ditenglam tenggelamkanlah itu jadi oh, ibaratnya benar. begini personel polis tebing tinggi ini e, diantara semuanya pasti ada yang tidak baik oh, nah, itu jadi itu inilah oknum yang menyebabkan ya, Pak, ya. Benar, benar. nama organisasi polisi menjadi tidak baik benar, jadi benar. tidak seluruhnya tetapi karena perbuatan satu oknum benar-benar semuanya menerima Ibas ya. hmm, seperti itu efek ya. domino kepada iya. kesatuan ya Pak benar-benar nah inilah tugas pemimpin tugas saya hmm. untuk melakukan pembinaan hmm. kepada personel yang mungkin dinilai masih kurang baik hmm. gitu, ya. kembali lagi Pak Ayah kan memang mindset atau sudah budaya yang tertanam sama warga plus 62 ini iya uh. Uh, bahwasanya selalu yang ditonjolkan tuh keburukan, bukan kebaikan. Iya, jadi kalau nah, yang diingat plus 62 ini, Pak biasanya buruknya aja, Pak baiknya lupa. Ah, gitu. Iya, benar-benar benar. Itu dia kalau istilahnya uh, seribu kebaikan akan sirna dengan ya, satu, satu. Keburu eh, keburukan. Eh, ya, gitu. itu nilai titik rusak susu sebelah. Iya. Kan, gitu. Oh benar Pak. Ta Tagar netizen itu. Tagar <laughs> netizen plus enam belas alam betura. Luar biasa. lalu kira-kira ada uh, ini lanjut Pak uh, pertanyaan berikutnya apa yang menjadikan narkoba di apa narkoba di tebing tinggi ini ya Pak khususnya seolah peredarannya sangat sulit untuk dikendalikan bahkan dihilangkan Mbak uh, jadi begini uh -huh. jadi uh, selama ini uh -huh. mungkin untuk pemberantasan masalah narkoba penyelaku narkoba ini hanya semata-mata Masyarakat melihat itu adalah tanggung jawab polisi. Oh, menarik nih. Sebenarnya menarik bukan nih. seperti itu. Itu tanggung jawab kita semua. Dari sisi segi agama. Berdasarkan hadis, hadis pun dikatakan uh -huh. bahwa. Jagalah dirimu. Dan keluargamu dari siksa api neraka. Oh, Jadi cowok. kalau anaknya. Tidak bisa dijaga dari narkoba. Kira-kira salah polisi atau salah orang tua? Iya nah, Ayo pak. Kalau anak bapak nih misalnya. Kena uh. narkoba. Uh -huh. Salah polisi apa salah bapak? Jagahlah dirimu dan keluargamu. Karena keluarga hmm. itu adalah madrasah pertama ya, ya. Pak. Benar-benar orang ya, tua. Protek pertama. Ya, benar, benar, jadi benar. intinya dibutuhkanlah uh, apa kerjasama, kerjasama yang baik. Ya, Seluruh elemen masyarakat memang kita harus betul-betul uh, berkomitmen untuk mel melawan narkoba. <laughs> Memerangi narkoba. Jadi, jadi maksud Muali Bapak. Dari tingkat uh -uh. diri kita sendiri, lingkungan keluarga dan oh, lingkungan ya. sekitarnya. Seperti itu. Ya. Berarti harapan Bapak atau memang sebenarnya ini polisi dan masyarakatnya seharusnya harus, bersinergi. Harus, harus. Ya sebenarnya. mungkin kalau dari masyarakat, dari uh, keluarga dahulu membackup atau memberi edukasi. Ya. Mungkin ya. itu apa lah. menjaga. menjaga. Ya. Lalu kan Pak, uh, ya oke okay lah di segmen itu. Namun kan kita juga uh, pengedaran, peredaran narkoba ini ya. yang mohon maaf yang menjamur. Ini kan memang... Eh uh, tugas yang berkompetensi ini polisi Betul, gitu pak, ya. lalu kira-kira lah khususnya wabil khusus ya kota tebing tinggi ini, uh, peranan bapak atau apa goalnya untuk memberantas kota tebing, eh uh, narkoba ya. narkoba di kota tebing tinggi, iya itu jadi, tapi pak, mohon saya potong ya. pak, biar gak tegang kali pak sambil minum oh, pak, ngopi pak, ngopi pak, ya. ngopi pak, aku gak lupa ya, <laughs> <laughs> Pertanyaannya, ya. Aduh. aman Pak? Ah, Nanti podcast terjalannya nih Pak. Jadi, itu gimana? Sambil saja ya? ambil aja? Ya, boleh, boleh. Jadi begini ya. Untuk uh, kejahatan narkoba ini ibaratnya seperti fenomena Gunung Es. Fenomena Jadi, apa Pak? Gunung Es, Gunung Es. Oh, ini, oh, oh. oh. Ya. Jadi besar itu tidak nampak, <laughs> ya, ya kan? Yang nampak hanya sedikit di permukaan. Ah, ah, ah. Jadi bukan berarti tidak ada tangkapan itu tidak ada peredaran narkoba. Mm. Justru sebaliknya. Ketika ditangkap justru itu kita mengurangi peredaran narkoba. Benar, benar, benar. Nah, yang tidak kelihatan tadi di permukaan laut tadi itu. Karena uh, cara bertindak mereka kan diam-diam, bukan seperti penjual uh, apa namanya? Uh, jajanan di warung mm. kan begitu. Iya. Kan? Yeah. Jadi Pak memang kalau untuk narkoba ini kan mungkin ya memang ini kan tugas klasik atau tugas yeah. yang lama. Yeah. Maksudnya juga uh, mungkin apakah bagaimana sih Pak Agus Sugiarso ini sebagai Kapolres Kota Tebing Tinggi memutuskan mata rantai peredaran narkoba ini yang menjamur ini Pak. Yeah. Bahkan ini kan sudah segmentasinya ke anak pelajar atau di bawah umur yeah, sudah benar, jadi konsumsinya. Ya intinya satu kita harus berkomitmen memang untuk betul-betul memberantas mm -mm. peredaran narkoba di kota tepi tinggi mm -mm. ya kita mengajak kepada warga masyarakat ayo kita perangi peredaran narkoba sebelum kita mengajak masyarakat otomatis kita harus baik dulu kita harus bersih dulu dari narkoba oh, kan oh. begitu kan begitu ya benar benar benar benar nah, setelah itulah benar. baru kita mengajak masyarakat tentunya oh pengungkapan-pengungkapan kita sudah sering kita ungkap gitu ya bener nah, ini setidaknya mengurangi dan membuat uh, efek jera kepada pelaku pengedar narkoba seperti itu nah, ini bisa kita lihatlah uh, beberapa hari sejak kami masuk sampai sekarang terus dilakukan pengungkapan tetapi anggapan masyarakat kok ada terus, ada terus, diungkap, ada terus, gak bisa habis nih, kan begitu kan, iya. nah, itu justru menunjukkan bahwa kita itu bekerja nah, kan kalau gak ada pengungkapan justru, tanda tanya besar, iya, Benar berarti nggak ada peredaran Duh yang gitu. kaki berarti Kapolres ya? kalau <laughs> gak ada iyalah, iya. kok gak ada kerjaannya, tapi, tapi gini bu, iya. nah, sebagian masyarakat kan pak jadi semakin banyak penangkapan terhadap kasus narkoba artinya kan itu semakin banyak berarti peredaran narkoba gitu kan pak Sebagian masyarakat menganggap gitu jadi semakin tinggi penangkapan berarti peredaran narkoba itu semakin banyak berarti kan juga pak Tidak kan, salah. salah bukan begitu Mata oh, ma mata masyarakat maksudnya pak Soalnya yang kan ditangkap dari masyarakat. mungkin pemakai hmm. itu boleh beranggapan hmm. seperti itu oh. Tapi yang kita tangkap ini kan pengedarnya Pengedar ya pak oh. Bagaimana dilihat dari pengedar kita lihat jumlah barang buktinya cukup banyak. kemudian nah, evaluasi polisi berarti dari situlah Pak untuk memutus. Oh iya kita berupaya untuk memutus. Uh, masyarakat tadi terhadap ya. peredaran narkoba yang berpikir mungkin semakin banyak penangkapan maka semakin tinggi tingkat peredaran itu Tuga. sebenarnya salah. salah ya Pak ya. Oh. Justru kita mengurangi, hmm. begitu mengurangi peredaran narkoba otomatis dari pelaku akan was-was khawatir. Biasanya pak yang bapak terapkan sama tim khususnya Raja Wali Bersinar oh, ya pak ya? Iya. Oh ini pak luar biasa nih pak. Jadi. Kenapa? Kenapa Raja Wali Bersinar ini apaan <laughs> sih? Raja Wali Bersinar nih pak? Angkot. Bukan di zaman Pak Agus ini pak. Raja hmm. Wali Bersinar itu ada ya pak ya? Nah Raja Wali Bersinar nih main-mainnya pak? Sabu, pak. sabu. Hmm. Jadi. Maksudnya gimana? Jadi kalau lihat sabu nih Raja Wali itu risih pak, mau dibersihin aja. Biar oh, mau diturkam aja. aja? Hmm, benar gitu kan pak. Ya, Lakunya. Ya. Nah, coba pak, ini sudah berapa kasus kira-kira pak yang sudah diamankan oleh Raja Wali bersinar. begini, terkait saya narkoba sabu-sabu ya, ini pak? Ya, iya pak. Uh, sampai dengan saat ini jumlah tahanan kita itu sudah lebih dari 120. Wah, seolah keren orang tebing ya. semua itu pak. Ya macam-macam ada juga yang wilayah sergi, hukum. Wilayah, oh, hukum wilayah hukum, polres tinggi ya Pak. Oh, iya ya, benar-benar oh. ya. Jadi dari 120 itu 90 persen narkoba. 90 persen tersangkanya 90 adalah narkoba. narkoba. Sisanya Uduh. tindak pidana umum. Seperti dari 120, dari 120 ya. kasus tadi ya Pak. Ya, 90 persen. Eh 90 kasus narkoba Pak. Ya. Ya, Berarti 30. 80 persen. Kalau persentasenya ya. Iya, luar biasa ya. Kayaknya berarti memang benar-benar semangat nih Pak Agus nih. Pak itu yang Bapak dapetin itu atau target operasinya dari Raja Wali Bersinar ini pengguna atau pemakai? Untuk pengedar dan pengguna. Misalkan kalau tidak dapat barang bukti hanya positif kita lakukan rehabilitasi. Hmm. Seperti itu. Oh kalau nah. pengguna atau memakai kalau dapatan ya kalau ada barang bukti ya kerehab proses kalau nggak ada hanya positif kita rehabilitasi oh direhab Pak namun kan ini Pak ya mohon maaf ya kan Pak masyarakat kembali lagi masyarakat ya. yang lambin itu rah ah. oh ini ya, saya lihat di Facebook nih ya Pak di komen-komen wah -komen. oh, ini yang teri-terinya yang ditangkap pausnya tetap berenang-berenang ah itu kira-kira gimana tanggapan bapak ini Ya itu kan eh, pandangan dari masyarakat mm -mm. ya di peredaran di sini bandarnya berapa besar mm -mm. ini seperti itu karena kita pelajari di sini sudah terpecah-pecah dari beberapa pengedar ini yang ada di sini sudah barang buktinya seperti itu yang terbanyak kemarin satu setengah on satu setengah on satu setengah on mm. oh kalau satu gram harganya sekitar satu juta lebih kalau satu ons setengah, on, satu ons setengah berapa? Kira-kira uangnya? 150. lima puluh. Kalau satu gram tadi berapa, Pak? Satu juta. juta lebih satu juta. Satu juta lebih kalau satu setengah on berarti dua juta lebih. Hahaha. <laughs> gitu. Biar nggak bingung, nah Biar matematika cip. dulu lah. <laughs> oh nah, oh. makanya nggak nggak kita gagal jadi polisi. hitung <laughs> hitungannya salah melulu. <laughs> <laughs> Oke, okay, Pak menarik. Uh, jadi sangat banyak tadi ya Pak ya dari sekian kasus. Uh, presentasi dominannya itu narkoba ya, ya memang apa nah kan kita sering ini Pak mendengar bahwasanya ada juga oknum yang terlibat dengan kasus narkoba oh ya kan, PPP nah itu kalau misalnya ada kedapatan juga uh, di polres tabing tinggi misalnya gitu oknum kan pak. Uh, oh, oknum ya. itu apa yang Bapak tindakan ya sama, apa yang Bapak ambil gitu. Intinya Pak. kita tetap hmm. lakukan penegakan hukum yang berkeadilan di masyarakat. Enggak ada sama. kompromi, Pak ya. Nggak ada. Karena dia nggak ada. apa gitu sama Ia. seragamnya enggak ada ya, Pak. Enggak ada. Wow, Reneng nepotisme itu, Pak. Enggak adahlah. Oh, depan kamera iki Pak ini depan kamera enggak. Saya sudah sampaikan. Sampe mengajak baik kita harus baik dulu. Masyaallah. Nah, oh. Keren-keren oh, keren. keren, oh, keren, keren. keren. Kalau udah kena tausiah gini buahnya Jadi benar-benar benar ini, Bung bener tuh quotes pak Agus tuh kalau untuk me, apa jangan kita menyuruh orang untuk baik ya pak sementara diri kita belum ya, baik ya Quartz nanti nanti. Oh, oh. Oh. nanti dia oh judi judi judi judi ya. rupanya dia yang judi rupanya karena lapaknya diganggu iya ngelapor dia pak ada judi pak ada judi pak iya ya. nah terkait judi nih ngomongin judi hmm, pak hmm, hmm, hmm. ini menarik nih pak di mesti di wilayah hukum apa gorengan yang masih panas ya masih panas itu kan kita baru lihat tim Langsakti dan tim gabungan lainnya Pak. Ya. Polres Tebing Tinggi lah di situ khususnya ya kan. Itu menggrebek atau mengamankan tempat perjudian yang mungkin itu notabene skala besar Pak ya. Di mana? Yang di mana? Di daerah hmm, apa? Dia per, dia daerahnya masuk wilayah Serdige Pak Bagas. Pak Bagas bener. tapi ah. Banteng. Kape Banteng ya Pak ya. Nah. Nah, walaupun itu daerah ESRG tapi itu wilayah hukum, wilayah hukum Tebing Tinggi tapi yeah. masih juga dekat dengan Kota Tebing, tebing Tinggi. tinggi. Bu, yang mana secara tidak langsung masyarakat Tebing Tinggi terkontaminasi terhadap praktek perjudian itu Bung ya. sebelum bapak adir di kota tembing tinggi mm. itu marak sekali tuh pak dari masyarakat memang pasti banyak bang ini well tengok no. nih ini uh, uh. ini tengok ini KP banteng ini ayo kita tutup yuk oh loh, mana berani kita gitu tiba-tiba pak Agus Batang, datang pak bubar diangkat ini tuh pak gimana itu pak gimana itu, pak uh, cerita, kok pak. bisa dibubarkan tuh oh, kok berani tahu, kok berani-beranian bapak bubarkan itu pak marah nanti orang loh pak ya udah lama tuh karena pak? ada keluhan hmm. warga masyarakat hmm. yang resah hmm. dengan adanya kegiatan tersebut. Oh, Kan kami sudah sampaikan tugas pokok kami apa tadi. Iya kan? Benar, benar, nah, benar. Di situ, makanya kami tindak lanjuti keluhan dari warga masyarakat. Langsung itu. ditindak lanjuti ya Pak. Ya. Oh. Itu ada dua tempat, yang pertama di Brohol kalau nggak salah. Brohol ya, ya. dekat gudang, ya, gudang, ya, pak. gudang Pak. Gudang, dekat gudang kayu itu Pak. Iya, iya. Hmm. Oh. Terus yang kedua di Lubang atau mana? Ya, ya Payalupan ya, paya paya paya paya itu Pak paya oh, paya paya Di perkebunan sawit-sawit itu -sawit ya, ya Pak oh. Ada laporan dari warga masyarakat yang Oh awalnya yang kegiatan Oh, oh, oh, oh, oh gitu benar-benar. Berarti Pak uh, Bapak sangat meresponsif Laporan dari masyarakat terkait Tindakan pidana atau bener, pelanggaran bener. Di daerah kota tebing tinggi Atau di daerah masing-masing Jadi misalnya Memang ada di suatu kelurahan atau daerah Terdapatlah memang terindikasi Pelanggaran ya Contoh tempat Ia, judi Iya benar. Lalu lapor bapak langsung merespon Hal tersebut Ia. Kita langsung respon Intinya laporan itulah yang diperlukan oleh pihak polisi Untuk Ia. bertindak ya pak Ia. Karena tanpa uh, Kerjasama dengan masyarakat Kita kan mungkin agak kesulitan di mana tempat-tempatnya Yang lain kan apalagi Ia. saya masih baru kan. Nah jadi, pak bapak kan baru anggota kan lama-lama pak di sini iya, pak iya. <laughs> pak terkait itu pak kerjasama masyarakat kan untuk uh, artinya bentuk kerjasama masyarakat yang seperti apa bapak inginkan sarana gitu ya tadi, pak ya, salah satunya adalah memberikan informasi uh, atau laporan pak iya itu kami sudah siapkan uh, sarana untuk uh, itu uh, kami polres tebing tinggi uh, uh, uh, sudah melonceng uh, uh call center 110 nah keren nih jadi Berarti langsung enggak ya. perlu kita center, ke kantor polisi ataupun telepon, telepon aja ya, ya Pak langsung aja 110 apa di situ pengaduannya masyarakat Nah ya, kan? tuh denger tuh call center 110 110, 110. Jangan satu-satu dua diskominfo itu salah nanti 10 setiap perilaku yang terkait hukum bisa telepon itu ya Pak bisa kalau kaitannya dengan hukum, proses hukum itu kan harus melalui proses perbalisan ya uh -uh. perbalisan itu harus di BAP yang lain-lain uh -uh. itu langsung datang ke kantor kepolisian uh -uh. membuat laporan, uh -uh. membuat laporan polisi karena itu semua dipertanggungjawabkan sampai dengan tingkat pengadilan nanti uh -uh. Gitu. jadi gak boleh asal melapor kita tindak lanjuti tidak uh -uh. misalkan ada korban dan pelaku uh -uh. misalkan kasus penipuan Hmm. Nah itu kan siapa yang ditipu dan siapa yang menipu harus jelas kan begitu iya bisa iya. Bisa, yang ditipu, yang nipu. Melapor. Iya. bisa yang nipu yang, bisa bisa, kan nipu eh, yang melapor bisa yang nipu yang menipu yang menipu yang benar yang menipu yang pak yang menipu yang menipu yang menipu yang menipu yang menipu yang yang tertanam yang yang tertanam yang mm. mm -hmm. uh, itu ada rasa ketakutan yang luar nah, biasa nah itu tuh ah, ah nanti kalau saya melapor tempat judi di rumah itu nanti malah awak yang kena iya, nanti ah, ditangkap ditanya, tanya, oh, nanti. kalau jadi saksi nanti oh malah Makin, jadi tersangkap iya. pula ah, gitu ah, ini gimana nih pak tolong disampaikan benar, pak, kan gitu kepada masyarakat kota tebing tinggi atau bagaimana ini apakah memang perlindungan privasi seorang pelapor itu memang ada atau bagaimana pak Ya untuk perlindungan saksi sebenarnya diatur, di undang-undang ada perlindungan Andai, saksi, ewa. kan seperti itu ya. Kalau sifatnya umum seperti itu, misalkan kayak percubian gitu, mm -hmm. memberikan informasi aja nggak apa-apa. Kita bisa nanti, kita sendiri yang membuat laporan, oh. LP namanya LP model A, temuan kita tetapi. Oh kalau itu laporan-laporan nah, laporan apa aja misalnya informasi Pak? masyarakat tadi, Pak di sana ada ini gitu. Oke, ya, perjudian bisa ya Pak, langsung telepon iya. oh, Kalau ada apa, Nanti narkoba gitu Pak proses perbalisannya, ya kita membuat laporan hmm. Cuman itu beda dengan uh, deli aduan Kalau oh. deli aduan, hmm. itu harus ada Siapa yang mengadu dan siapa yang diadukan oh. Seperti itu, harus ada laporan Bedanya tadi Pak, deli aduan sama yang laporan tadi itu apa maksudnya Pak? Deli aduan itu kayak seperti uh, Tadi itu apa Oh seperti itu ya pak. Oh, kasus yang mungkin penanganannya ada tindakan yang lebih lanjut ya pak ya. Oh kalau hmm. seperti itu. Lalu pak narkoba nih kembali lagi pak. Ini kita kan lihat mungkin ada di daerah kita praktek narkoba atau bener. jual beli atau pengguna. Benar benar. Ini kan terkadang juga kembali lagi ketakutan loh pak. Uh -uh. ini kira-kira peranan yang diperlukan atau bagaimana sejauh apa peranan uh, warga yang mengetahui peredaran narkoba di daerah tersebut itu kepada polisi. Kira-kira gimana, -kira -kira ya, kira -kira, Pak? Cukup uh -uh. Melaporkan saja, cukup melaporkan saja, memberikan informasi saja di mana uh, lokasinya uh -uh. Kan seperti itu. Nanti kami yang melakukan penyelidikan. Uh -uh. Kadang masyarakat kadang nggak sabar seperti ini. udah tahu diduga di situ ada. Uh -uh tempat ya nyabu rame-rame ya eh. Pak pesta narkoba nah, ya Pak sekarang juga Pak Bapak harus datang oh. gitu. sementara kita harus mengejar barang bukti enggak bisa secepat itu kalau oh, masalah ya. narkoba kalau gak ada ya barang Pak barang buktinya bagaimana hmm. bisa ada proses sampai ke Pak misalnya kan karena kita mengacu ke pasal 184 UU UH. hmm, alat bukti yang sah itu ada oh. lima kan gitu kan apa saja itu nah, itu salah satunya petunjuk barang bukti tadi Oh kalau dan tanpa ada bukti nggak bisa diproses kan? Ya. dan e -e -e. Uh, tersangka bisa ditetapkan sebagai tersangka itu kalau sudah memilih masyarakat tadi Pak minimal dua alat bukti yang sah minimal, minimal dua. dua alat oh. bukti kalau misalnya seperti tadi lah Bapak katakan ya ini mohon maaf masyarakat yang minim edukasi ya kan Pak yang maunya kan cepat selesai karena kan ada polisi ya. apa kerja polisi Jadi, ya gitu jangan mona. sampai Polisi yang disalahkan, aku udah buat laporan, ternyata enggak juga ya didiriskan. masih juga ya. Coba jelaskan ini Pak sama masyarakat. Hmm. Intinya bahwa pemahaman hukum hmm. itu yang perlu. Uh, kita semua harus sama-sama belajar sebenarnya. Hmm. Seperti itu. Karena kita tidak boleh memproses seseorang tanpa alat bukti yang jelas. Hmm. gitu. Uh, harus cukup bukti. Ketika tidak cukup bukti, mau enggak mau kita harus lepaskan. Begitu. Jadi misalnya jika lo memang ada tindakan polisi mungkin dengan bahasanya menggrebek, lalu tidak ada bukti pak, lalu dites urin positif, positif. itu belum bisa mencukupi syarat dia untuk menjadi terdakwa atau tersangka, pak kalau memang hanya positif tidak ada barang bukti kita tetap proses tapi nanti uh, kita lakukan rehabilitasi Jadi oh, ke pengguna ya ke Bener benar ah, benar benar oh PNN. benar PNN. target kita dia pengaduan ini karena bandar nih kan ya. tapi karena nggak ada bukti ya, ya jadi pengguna aja ya pak semua oh. kan berdasarkan dari alat bukti benar, benar benar benar jadi nggak bisa kita asal sembarangan nggak ada bukti gimana nah menarik menarik jadi memang harus minimal harus dua. Profesional lah. Oh iya benar-benar. Benar. Namun kan bukan berarti akan ya Pak. Uh, udah di di diadukan, dilapor. Bukan berarti polisi membiarkan. Tapi memang ada proses yang harus dijalani ya Pak ya. Masyarakat itu gak sabar. Pokoknya harus. Yeah. <laughs> Sementara untuk bisa mendapatkan itu butuh proses penyelidikan. Nah itu itu. Nah, itu benar, itu benar. membutuhkan waktu. Gimana Bu? Luar biasa dari Pak Agusnya uh, begitu banyak udah yang disampaikan oleh Pak Agus gitu kan mm -mm. kita lebih mengenal lebih dekat lah profil Pak Agus kita udah tahu yang hambur hum sini uh, anak Jowo, ya kan yang anak Jawa, Semarang Semarang tapi pak. cintakan tebing tinggi berarti kan orang berantuan tapi berani-beranian ya gitu Pak iya. ngerusuh di kota tebing iya. tinggi iya. <laughs> kan wani-wanian kan ngonon uh. Pak Uh, ya. Apa sih Pak harapan Bapak sebagai Kapolres Tebing Tinggi untuk Kota Tebing Tinggi khususnya Pak? Harapan kami tentunya tidak lepas dari tugas pokok. Hmm. Kami sebagai polisi ingin mewujudkan bahwa Kota Tebing Tinggi ini harus aman dan tertib. harkam tipmas tadi. Kenapa aman. gitu Pak? Hmm? Kenapa? Karena kita tahu bahwa hmm. sebenarnya aman itu mahal. Oh, oh, oh, oh, oh. Kalau ingin tahu Bagaimana cara membedakannya ketika hmm. kita uh, tempat kita itu tidak aman? Hmm. Kita lihat aja Surya. Hmm. Surya hmm. hancur lebur seperti itu. Ada nggak harta benda yang berharga? Tidak ada. Ya benar-benar. Nah, benar. Makanya kita harus bersyukur tempat kita ini harus tetap aman dan kondusif. Gitu ya. Wot yeah. lagi tuh? Agus tuh. <laughs> aman itu mahal. Aman itu mahal. Jadi kalau tempat tinggal kita udah nggak aman dan kondusif, apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki itu udah nggak ya ada Pak. harganya ya, Pak ya. ya. Luar biasa memang, dan itu memang pastinya perlunya tadi bersinerginya antara ya. masyarakat dan polisi so, ya, Pak. Ya. Nah. Pak, ini luar biasa ini, Pak, karena kemarin kita ada berkunjung dan kita upload videonya untuk di coming soon-nya podcast terjalanan. Namun ada banyak komentar, mungkin akan kami bacakan beberapa komentar, Pak. Dan mohon ditanggapin. Bentar, Pak. Ini terkendala sama jaringan kayaknya nih, Pak. <laughs> Minum sih, Pak. <laughs> eh, ini luar biasa nih, Pak. Ini kan kita upload nih bahwasannya. Oke okay, ini dia, buka komennya Pak. Kami buatkan di sini halo Bung Kapolres Kota Tebing Tinggi. Uh, yang bakal di podcast pada malam hari Minggu, eh, malam Kamis ini kan lalu banyak Pak dari uh, warga Kota Tebing Tinggi ini salah satunya menyatakan Pak bagaimana uh, personil Bapak. Yang malah membuat pelanggaran atau terlibat dalam peredaran narkoba dan perjudian, apa tanggapan Bapak atau bagaimana bertindak dari Bapak? Ya, ya, tentunya tetap kita lakukan penegakan hukum yang sama dengan masyarakat, karena Bapak Kapolri kita ini kan program presisi itu salah satunya transparansi keadilan. Iya, seperti itu transparansi Jadi, keadilan, ya iya. Pak. Yang pertama, prediktif, yang kedua, responsibilitas. Responsif mm -mm. yang ketiga, transparansi. Berarti, itu ya kata-kata presisi tadi. Iya, jadi ya, penegakan hukum terhadap masyarakat. Apabila melakukan pelanggaran, begitu juga kita melakukan pelanggaran hukum, ya, kita harus tegakkan hukum juga. intinya seperti itu. Berarti, mm. tidak ada kata uh, nepotisme, ada. walaupun tetap polisi, tetap tidak. bapak sebagai Kapolres, bapak tindak. Oh iya. Oh, dan pastinya juga harus mengikuti prosedur dan bukti-bukti ya. yang ada, ya Pak. Ya, bukan berarti karena laporan langsung kita, Bapak, tindak ya, enggak gitu ya. Harus ada bukti berdasarkan, harus ada alat bukti tadi, minimal dua alat bukti. Oh, kan, ini, gak boleh kita hanya berdasarkan isu gosip, hanya dengar katanya. Katanya itu gak bisa dibuktikan dengan hukum. Oh, ya benar, gitu. benar. Jadi, harus fakta mana alat buktinya oh, ini, Pak, dari akun PT. MK lingkungan ya? Apa benar Pak banyak digunjingkan di masyarakat Kota Tebing Tinggi? Bahwasannya banyak anggota kepolisian Tebing Tinggi banyak membacking judi dan narkoba. Jika terbukti demikian, apakah harus dibuat masyarakat apa yang harus dibuat masyarakat? Jika ada oknum yang demikian Pak, mohon penjelasan hukumnya. Maksudnya mungkin di sini penekanannya Pak peranan masyarakat itu apa gitu uh, uh, terhadap uh, alat tersebut? Ya silahkan eh. kalau memang kita menemukan bukti silahkan dilaporkan. Oke oh, iya. siap aja. tuh dengar tuh. Oh kalau Maksudnya memang Jangan dari kata ya? denger-dengar gosip, gosip Oh, oh, oh itu yang gak boleh ya Pak <laughs> ya Benar-benar oh, Harus benar, ada benar. bukti benar-benar. Selama masih ada bukti pasti diproses iya. ya Pak Mantap-mantap Lalu ada lagi dari akun Lubuk Indah Cahaya Beta ini hmm. Namanya kok kayak <laughs> Jual ikan cupang oh, itu <laughs> Pak kenapa judi di komplek di Citra Harapan dan di depan kantor Satpol PP susah banget untuk ditutup Padahal masyarakat sudah sangat resah dengan keberadaan ter tempat tersebut. Juga judi togel yang sering kelihatan di warung-warung di kota ini. Kami masyarakat ingin semua praktik perjudian ditutup selamanya di kota ini. Semoga Pak Kapolres dan jajarannya sehat selalu. Bravo Polri ya, ya, Ini, ya, ini ya, baru, ya, ya. memang kritik dan mendoakan oh, ya. Keren-keren. Ya silakan. Intinya kami kan di sini baru ya. Iya Pak. Jadi kami butuh informasi-informasi yang memang betul-betul itu fakta. Ya. Dan, terus kita cek. Kalau memang misalkan untuk tempat apa tangkasan, ada izinnya dari pemerintah, gimana kita mau tindak lanjuti, kan begitu selama oh. itu legal kecuali itu ilegal ya kan gitu, enggak ada izinnya, kalau ada izinnya gimana, dari pemerintah oh, tidak ada kan perlu kita cek dulu, berarti ini juga yang Saya harus tahu kan? masyarakat pahami ya pak, ya. bahwasannya ya, betul itu untuk kegiatan itu atau hanya untuk hiburan ketangkasan kita kan perlu tekuk kan begitu paham paham pak kurang paham saya <laughs> gini lo maksudnya e, hmm. begini, suatu, um, pak maaf pak oh ya misalkan begini hmm. toko toko misalkan ada toko penjual minuman tetapi dia berizin atau toko obat ah, dia berizin iya. masa kita juga harus yang, apa namanya menggerbek ya. kan bisa karena sudah dulu. ada izinnya dari pemerintah mungkin gitu oh ya, jadi pak benar-benar ini benar. saya belum cek yang itu saya belum cek posisinya di mana depan mana di mana posisi yang ini saya belum tahu oh oh gitu Citra Harapan nih pak di komplek Citra Harapan ini memang sudah pasti banyak pak ini ini apa namanya ya sudah sering uh, hmm. masyarakat kota Teming membahas hal tersebut ya. pak bahkan sempat eh uh, Pak sebelum Bapak, hmm. sebelum Bapak Pak hmm. Sunadi. Sebelum sekitar tahun 2019-an itu hmm. sampai terjadi eh uh, apa itu? demonstrasi di situ, oh, masyarakat, masyarakat keburatan, Pak. Oh, uh, sampai terjadi lemp, uh, baku lempar-lemparan itu, Pak, yeah. di situ. Uh, mungkin Bapak ngerti. Jadi kan ini kan memang intinya masyarakat sudah sangat keberatan Pak. Dan mungkin mohon maaf ya tanda kutip Uh, pihak kepolisian kala itu tutup mata atau tidak peduli sehingga masyarakat mengambil keputusan seperti itu uh, mungkin harapan ini terkadang pak uh, kalau saya lihat ini saking cintanya sama bapak lah ini punya harapan banyak kota tebing tinggi ini Jadi, sampai berani komen, komentar ini ya. Ya. sampai berani oh. mau pak tolong pak ini pak tolong ya, gimana ya. pak kira-kira tanggapan bapak eh ya, uh. ya. uh, intinya kita akan cek dulu Gitu, itu resmi atau tidak benar-benar benar. ya, jangan jangan asal main bro benar-benar uh, benar. apakah isinya. ada perjudian yang memang resmi Pak di suatu daerah saya belum, tahu pasti. saya belum tahu pasti ini yang perlu kami dalami dulu ini harus kami dalami dulu hmm, saya harap memang mungkin Pak banyak masyarakat di kota Teming ini berharap ya memang uh, gimana ya or uh, fokus Bapak ke citra harapan itu benar-benar maksudnya ya, tentang Oh ternyata itu seperti ini, ini ya, seperti bener. ini. Jadi masyarakat tuh memahamin Ma. kemana keberatannya. Ya, nanti. Jangan nanti iya. polisi aja yang dikebatin. Ternyata itu sudah ada izinnya seperti bapak iya, bilang. Kan. Bener. Oh berarti kan ini geser nih, ini geser nih, agak geser ini iya. yang dikritik. Eh karena ini ya, ada jadi, ada paham saya ini. Uh, uh, bener benar paham-paham. Karena memang mbak saya sedih cerita mungkin banyak kemarin juga masyarakat mengatakan mungkin diskusi sama kita bang itu gimana bang tempat jodoh itu ya coba buat laporan. Ternyata ada dibuat laporan, memang benar, itu jadinya seperti uji ketangkasan mungkin Pak. Nah, oh, mungkin uh, itu Jadi, izinnya keluar. Mau memahami ya, dulu yang dimasuk perjudian itu bagaimana. Nah, nah berarti memang juga. arah kritisinya beda. Ini berarti kan bukan Gawean kepolisian lagi nih, karena ada izin ya, Pak ya, iya. yang ada pelanggaran Lalu hukum di tahu, situ ya saya Pak. Saya belum tahu yang itu ya, hmm. saya perlu lakukan pendalaman dulu. Hmm. Saya perlu cek dulu. Hmm, mana apa ini ada izinnya atau tidak Benaran, oh ini ilegal ya. atau legal ya pak iya. oh apakah itu bentuk perjudian apakah itu hanya bentuk ketangkasan Kita benar. Iya benar-benar beda benar. Ini, pak, ya pak ya ya main kartu pak Tapi banteng ketangkasan pak kalau enggak pakai kan apa-apa kalau enggak pakai taruhan oh Enggak apa-apa ya pak kamu nah, duduk-duduk main kartu emang harus tetang kayak main batu ini apa ya benar-benar ya, benar. kematian yang di, dari segi hukum atau dari segi puluh isi, yang dinyatakan uh, perjudian atau permainan perjudian itu seperti apa Pak? Ya itu, uh, ada pertaruhan di situ, mm -mm. Untuk mata pencaharian. Oh. Yang dikatakan, mata. yang dikatakan taruhan itu apakah hanya berbentuk uang atau berbentuk yang lain? Bisa nggak Pak? Ya jelas, baru mesti ya. Uang. Baru dikatakan perjudian. Jadi ya, seandainya kalau kita ini bermain, tamen, taruhannya mungkin rokok katakan kalian sering nih. itu belum bisa dari segi hukum Mungkin itu perlu kita lakukan pendalaman dulu ya jangan sampai nanti salah persepsi pengartikannya iya benar-benar benar, eh, benar. Ya? Eh, benar harus lewat gelar perkara dulu oh bisa masuk dalam waktu kegiatan perpajak hmm. melalui proses oh. perkara oh. namanya jadi gitu, kawan-kawan, bung-bung yang di luar sana, warga kota temen ini bahasanya, segala sesuatu itu ada prosesnya, benar, dan juga benar. harus tahu ini ilegal atau legal. Namanya nah, pastinya Pak Kapolres ini, kalau siap ya? siap dan kita Selama bilang, Selama itu melanggar hukum, ah. siap. Duh, coba coba gini, main kartu. Kita bertiga main kartu. Yang kalah bayar ya. Bayar minum ya Pak? Ah. Enggak kira-kira? Oh iya, iya ah, kira -kira. Itu tadi benar. mau ditanya, <laughs> <laughs> <laughs> Pak. Itu tadi mainlah yeah. kita kartu kopi yeah. judi nih heaven yeah. heaven yeah, aja nih karena ada yang dirugikan kalau kalah sebenarnya ya, Pak situasional lihat lah uh, kalau dari segi agama itu udah jatuh sebenarnya ya kan Pak taruhan judi ya, ya. minum tadi ya kan namun kan ceritanya hukum negara ini bagaimana menyikapinya ya, ya kita tahu. misalkan ada eh, kegiatan kan, ini, eh, ada salah satu warga kematian untuk menemani uh, keluarga supaya tidak kesepian hmm. yeah. mungkin dia ayo yeah. biar nggak ngantuk kita ah, sifatnya hanya hiburan ya pak yeah. ya hiburan oh. Evan iya. gitu Evan ya bener bener siap siap Pak uh, oh, okay. jadi luar biasa ya beberapa menit nih um, uh, 40 menit lebih kita bincang bincang Cuma dengan Pak Kapolres Agus. Pak Agus Sugiyarso. bener Info-infonya sangat luar biasa, uh -huh. edukasinya untuk kita sangat luar biasa dan, dan semangatnya untuk memberantas kejahatan, narkoba, praktek perjudian, perjudian di kota Tebing Tinggi dan sekitarnya Keamanan juga, keamanannya kan. itu sangat luar biasa, harus kita dukung Dan yang pasti, poin paling penting, poin plus ini Ternyata memang Pak Agus ini orangnya sangat uh, humble. humble Masyarakat, bahkan berharap kalau bisa kawan-kawannya ini anak-anak milenial gitu ya Pak ya Nah biar makin terkait ganteng Ngomongin milenial nih gua apa sih Pak terakhir Pak sebelum closing statement ya Pak harapan Bapak untuk kaum milenial khususnya anak muda di tebing tinggi dan sekitarnya iya. Pak harapan saya ke adik-adik milenial mm. ya mau membangun lah Membangun kota tebing tinggi ini agar lebih maju, oh. seperti itu. Jadi membuatlah kegiatan-kegiatan yang positif. Oh, ya. seperti apa tuh Pak? Ya misalkan apa kegiatan apa memajukan perekonomian oh. kota tebing tinggi, misalkan mempromosikan khasnya apa sih lemang misalkan dikemas hmm. dalam bentuk apa, oh. supaya bisa <laughs> go, nonton -kering go internasional. <laughs> Kalau perlu Orientasinya Lemang Lepal. bisa dijual ke luar Lepal. daerah ya Pak. Oh. Oh, jangan luar daerah, luar negeri kalau ya, perlu. Oh. Oh. Kami kemarin Pak ceritanya luar Sumatera Pak, bisa luar tebing. Ya. Oh. Bisa dinikmati di luar tebing. Iya, oh, tebing ya, tinggi luar biasa. Lebih jauh ini. Lemang ini luar biasa ya Pak. Ah ya. ini, ini orang orang luar tebing. Nyatakan Semarang ini. Nilai Lemang ini luar biasa. Luar biasa. Yuk, iya. jangan sampai nanti Pak Agus sudah nggak bertugas di tebing tinggi, kepingin Lemang bingung ya Pak ya. <laughs> lembang oh. tebing tinggi ini gimana makanya Pak Agus biarkan keluar dari kota tebing tinggi iya tapi menurut aturan regulasi kepolisian itu kan ada Ia, batas waktu pak. memimpin ya kan. Ya, itu kan sebagai kapolres 2024 Oh iya nah. Pak Pak jangan keluar dari jangan tebing -mana, tinggi lama uh, tetap di tebing tinggi aja Pak nah, nanti kami kami marahi lurahnya kalau ganti Iya ya, kalau memang gak bisa dari Yudikatif untuk mengamankan dan mem Membersinarkan kota tebing tinggi dari Eksekutif, eksekutif. Okay. Uh, uh, uh, 2024 pak uh, Saya nanti sama polisi <laughs> Oke okay. Luar biasa tadi Luar biasa. Jadi hmm. uh, Pak Agus pun juga udah berpikir Kreativitas UMKM iya, um, kreativitas uh, iya, uh, coba, Mendukung semangat Kawan-kawan milenial gitu pak ya Pokoknya Jadi, pak, selama itu kalau milenial tujuannya positif untuk membangun siap didukung ya Pak. Iya. Nah, Pak jadi Keren. satu kali lagi Pak mungkin kan kembali lagi uh, bagaimana ini masyarakat atau milenial kalau milenial ini bisa langsung kontak langsung dengan Bapak ya mungkin pengen jumpa bincang-bincang seperti kita juga you know, ya, ini lah silakan nanti mungkin bisa bersurat audiensi gitu ya kan. mm -hmm. Oh setidaknya ketemu dulu ngobrol dulu boleh ya Pak terbuka oh. ya Pak wah oh, tuh oh, humble oh. tuh kapolres kita tuh hmm. bung doyan ngopi Bapak nih nah <laughs> kalian ajak ngopi kalian sowan tuh ke kantor mm -hmm. Pak Agus ya dibayari jangan minta bayari oh. oh jangan macam-macam yeah. <laughs> Oke, okay, baiklah luar biasa pada malam hari ini kami sangat sangat apa namanya terpesona. Aku terpesona. Ia, ya. Iya, yel-yelnya iya, polisi ya. Luar biasa, Ia, iya, iya. Pak, kami terpesona sama Bapak dan <laughs> sangat ya dengan kesederhanaan Bapak Bener, yang sangat pak. wah luar biasa masyarakat uh -huh. menyentuh hati bahwasanya inti tadi bahwasanya polisi sama masyarakat tuh bisa menyatu gitu. Bahwa bisa ngopi bareng gitu Ia, lah intinya. Terlepas tugas Bapak sebagai kepolisian tapi dari dalam lubuk hati Bapak, Bapak memang terlihat ingin bahwasannya Kota Tebing Tinggi ini aman dari segalanya benar-benar ya, benar. tindak kejahatan, ya khususnya dan juga UMKM juga diharapkan Bapak ini terekspor sampai ke luar negeri Lemang ya. tadi ya Pak lemang oh, okay, tadi ya oke luar biasa, okay. Okay, luar biasa okay. Pak terima kasih Pak atas terima waktunya kasih, Pak. mohon maaf bila kita ada salah kata banyak pasti dan jangan di <laughs> jangan di gini Pak pokoknya kalau kami setelah narkoba ini oh, <laughs> oh, ya. oke okay, kalau gini dia kalau ada sumur di ladang boleh Tidak. kita menumpang mandi. Ah, kalau ada salah-salah yang, eh, kalau ada kata-kata yang salah, jangan mohon jangan dilaporkan polisi. Iya. Yeah. <laughs> Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Oke, saya Bung Arif Joydinoto, saya Muhammad Irfan, dan Bapak sebagai ya, ya. Kapolres Kota Tubing Tinggi ya kan, oh ya, Pak, Pak Agus, Agus Sugiarso. Kami pamit menurunkan diri, Mendiri. tapi tetap jangan lupa subscriber oh. channel kita podcaster jalanan. Jalanan. Yang penting podcast. Iya